Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya Bagi kalian yang sudah men channel ini selalu membimbing doakan buat kalian Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan apapun yang dilakukan semoga selalu dilancarkan Amin Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore ini Ada tentunya kabar spesial untuk warga Konoha di postingan IGSnya Papa B Yang diunggah kembali oleh akun Fatihnya Leslar Ini bersahabat ya, lawakan hari ini Masya Allah Ada-ada aja warga Konoha yang selalu self dengan caption di postingannya Papa B Perhatikan bersahabat ya, ini tentunya postingan vitamin lama, jalur endorse persahabat yang walaupun foto lama tetap kita bahagia melihat idola kesayangan kita yang langsung mengunggah di akun instagram pribadinya perhatikan persahabat, kalimat yang tentunya diposting di posting ini Ngaruh banget karena dua minggu saja bisa turun 12 kilo Sampai sekarang aku menyusui masih minum sih buat kontrol nafsu makan ini kata-kata atau kalimat yang membuat warga Konoha ngakak banget persahabat ya Kita lihat Diunggah kembali oleh akun Keep Calm Apakah Bilar menyusui Baby L? Ini yang bikin ngakak banget persahabat ya Kalimat caption pun dituliskan Lawakan di siang menuju sore, jalur endorse aja Bisa ngelucu ya Kak Bilar Pasti rasa susunya pahit Aduh Masya Allah banget ya Ini bikin ngakak ketawa bahagia banget warga Konoha melihat Tentunya postingannya Papa B ya. Disangkanya Papa B yang menyusui Baby L nih, aduh Masya Allah Kita lihat juga persahabat ya Klarifikasi ini dari Bu Fir endorse nya ini ketuker Ternyata persahabat ya Bunda Lesti, Papa Bilar, emang barengan Ini sama-sama Memposting iklan Persahabat ya, namun Jalur iklannya ini Kayaknya ketuker postingannya Bunda Lesti Dan Papa B, aduh Masya Allah sehat sehat ya untuk kesayangan kita semuanya mudah-mudahan berkah dan selalu lancar. Amin. Iya Robbal Alamin. Kita lihat juga bersahabat ya, banyak juga tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Yuli Arif 15 mengatakan bismillah alhamdulillah, sehat terus anak saleh leslar, Amin. Masya Allah Begitu banyak doa. Support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita semuanya Kemudian juga persahabat kita lihat Ada informasi dari langit musik langsung persahabat ya Bahwa untuk Indonesian Music Award 2022 Voting sudah ditutup Vote is closed Terima kasih sobat langit musik untuk antusiasmenya yang luar biasa dalam mendukung karya musisi Indonesia. Yuk tonton langsung Malam puncak Indonesia Music Award 2022 pada Kamis 8 Desember 2022 lewat kuis nonton IMA 2022. Buruan ikutan sekarang terus dukung musisi Indonesia favorit kamu dengan selalu mendengarkan karyanya di aplikasi langit musik. Itu informasi penting ya untuk warga Konoha bahwa voting sudah resmi ditutup. Mudah-mudahan idola kesayangan kita akan membawa pulang. Piala penghargaan IMA 2022. Dan berikutnya juga persahabat ya, ada informasi juga dari Official Adi Collection. Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, itu bakal diadakan acara Temu kangen Lesti Lovers Jawa Tengah. Wow, Masya Allah. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan tetap kompak dan semakin solid untuk Lesti Lovers. Dukung karya-karya Bunda Lesti Kejora. informasi untuk lokasi bersahabat yaitu rumah makan Kepiting Prima Pemalang. Hari Minggu jangan lupa yang mau ikutan tanggal 11 Desember 2022 Temu kangen Lesti Lovers Jawa Tengah. Kita simak juga kalimat caption info yang dituliskan Lesti Kejora, Lesti Lovers Jateng Official Lesti Lovers Indonesia Khusus anggota Les Love Jawa Tengah yang mau gabung Boleh hubungi adminnya di DM Khusus yang di Jawa Tengah Masya Allah Slogannya dari kami Dengan hati untuk Lesti Ini keren banget tersahabat Mudah-mudahan acaranya lancar Acaranya sukses ya Untuk Lesti Lovers Jawa Tengah Semoga semakin kompak dan solid Kemudian juga persahabat ada kabar dari Indosiar Baru saja Indosiar memposting foto persahabatnya Tebak aku, clue yang pertama aku adalah seorang penyanyi Yang kedua aku berasal dari Malaysia Yang ketiga aku memilih single berjudul Cindai Kita lihat persahabat kalimat caption juga yang dituliskan oleh Dangdut Akademi Indosiar dan ters, akan ada bintang tamu penyanyi spesial nih Yang bakal berduet dengan Akademia di konser kemenangan di akademi 5 Kira-kira ada yang bisa menebak enggak siapa penyanyi yang dimaksud Sudah ketebak persahabat ya? Yang dimaksud ini adalah penyanyi Datuk Siti Nurhaliza Yang akan berduet langsung dengan finalis Akademi 5 Sri Devi dan Abby persahabat Ini bukan Bunda Lesti Kejora Acara Grand Final itu sama dengan acara IMA, tanggal 8 Desember 2022. Yang akan berduet dengan finalis itu adalah date Siti Nurhaliza, bukan Bunda Lesti sepertinya, persahabat. Sepertinya Bunda Lesti kejora akan hadir di Ajang Indonesian Music Award 2022. Kita hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa tampil kembali di layar kaca, bisa memberikan kejutan, bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin. Doakan dia untuk Leslar. Semoga Leslar rumah tangganya bahagia, sakinah, mewedah, warahmat, dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga vitamin-vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dari idola kita, Lesti, dan Bilar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Pengen ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.